Jika video paling ataupun sistem bebas bisa kalau ini harus berubah bisa CMS, uh, CMS yang masih itu, ini Contentful. Yeah, nah, jadi di menu contentful yeah, bisa okay. so, bisa login media sosial yeah, Buat nyambung uh, hmm, hmm. oh. hmm. hmm, ya, eh, pakai telur ini, ini banyak banget, iya, ini, iya, iya, iya, iya, ini. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ini biasanya organisasi yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, yang baru, bisa buat namanya yang kita bisa yang ada ya sebelahnya, yang yang Hmm. Nah, selanjutnya kita Saya selamat senang banget namanya "Spesial". nanti akan aplikasi yang untuk saya akan JS yaitu Jadi kita copy dari aplikasi ini mudian langsung dari tempatnya, kita kemudian ini mm -hmm. okay. pasir, yeah. mm -hmm. ini Sekarang selanjutnya kita bikin channel kesiapkan dan model untuk konten tutorial software blog kalian kita coba lah beberapa filenya, ada file yang itu, nama file, seperti ini, Amin, jemaat. anggap pembuatan oke oke nanti kalau tambahan tambahan lagi kita, kita edit lagi yang dia berikutnya saya akan buat untuk menyimpan konten blognya. Ada. kamu kamu kita kemudian selanjutnya English kemudian selanjutnya atau sama reference, kemudian nanti reference itu slide ke karena kemudian ini siap untuk menjadi podium, kemudian ya, selain dengan... oh, ini, oke, perfect, Oke. Oke. Assalamualaikum. saya akan siapkan beberapa berapa? Dan Oke. Nih. Sama terbaru. karena kita belum menambahkan media apapun, kita tinggal klik add media Dan Oke okay, kita tombol Lalu kita Selanjutnya okay. langsung matematis Klik ini itu magdan Thank <laughs> you. Hmm, sekarang, publish, yaudah, okay, publish ya. cek dulu konten yaudah-udah, satu konten, konten kita akan bikin upload nya hit and entry kemudian pilih this in-name content type nya jadi so. langsung ah untuk tapi kemudian apa untuk blognya ed media itu dan misalnya, atau uh, untuk uh, field, field. kita uh, e pilih dan ini lanjutnya yang reference ya field yang reference ini uh, untuk existing content, nah tadi kita telah buat content untuk existing, untuk untuk untuk yang sudah Ini maksudnya kita bisa insert media ya. Insert media baru. ini benda di bi nah, ya, konten yang udah ada konten selanjutnyanya saya akan membuat tapi beberapa entry kontennya yang baru untuk artikel like blognya ini folder ya sudah ada tiga uh, konten yang dibuat kita sudah ya. oh, menikmati langsung saja ya, kita, nah, kita um, ini di file uh, uh, yes. di, um, di video berikutnya kita kita lihat ini konten yang konten model beberapa konten yang ini kita konten yang akan si data author kita buat beberapa juga sudah ada kita, kita buat, sekarang kita akan membangun botenya di uh, sisi client saya kita akan menggunakan saya akan menggunakan nya, mungkin saya akan pakai straightless seperti biasa, biar cepat penerbaannya Okay. sekarang kita project projectnya dulu ya, saat project maxnya dulu saya ke git yang lihat maxscript ya namanya saya kasih nama konten Ini ya nama git untuk sisi lain Selamat malam Yang Uh, programming language-nya, pilihkan jatah script kemudian ini UI parameter-nya, kita ingin bisa review dan yeah. actually, sekiranya sudah oke, okay. ini SSR exhausting Proses ini integrasi ee stress. kepada mata disappointment untuk Terus instalasinya selesai Terus kita akan menggunakan RCS-nya Terus kita akan menggunakan RCS-nya Terus kita akan de perintah Masuk struktur kalau ini 3.000 bisa. Oke deh re awal yang saya tunjukkan dari starter ini uh, spesialnya kita bisa eh uh, panggil komponen tanpa tanpa menggunakan misalnya saya membuat mau buat, uh, komponen folder komponen ada uh, Mm. Halo. <haters or wass1> okay step. Oh, my Siap ya siapa kita akan siapkan saya bisa menggunakan Instagram lagi pada aplikas. Saya menggunakan ada pula yang versi CLI ya Bisa bisa konfigurasi konfigurnya dari konfigurasi CLI sampai sampai sampai sampai sampai sampai sampai sampai sampai sampai sampai yang uh, field yang body itu, body yang ada di kantor polisi. referensinya itu, McDonald, udah, udah, udah, Sampai, saya saya saya kalau mau. Style dengan sensasi Yeah, yeah, I want to thank so because the independence is not, independence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 I walk alone, but you can find me. I walk alone, but you me. I walk alone, di kita saat ini bahwa Oke, okay. misal di kita kita bahai tawa tawa tawa tawa Pak guru. ya. Kita tinggain, ya. tadi sebelumnya kita uh, uh, simpan itu uh, bagian API, kita ke sini. <San>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 Eh <sum> eh Halo. Eh. Halo. Baik, tadi tama sa lahat ng mga konteksto Selamat spesial tadi sudah berada di Proses Ini feed Terus discrash Dan token Dan Kita cek lagi dan kita uh, tambahkan di fieldnya plugins ya, di file mux config mux config ini di field plugins kita tambahkan di uh, cek baru searching uh, ke plugins uh, ini sudah tercantum. Ayo, uh -huh. <coughs> ayo, C'è la linea. okay Qua okay. Kita buat eh baru ya. pertama stepnya saya pas memakai Check, check that. We Akhirnya kita proses sinkronisasi data pada penyimpanan. Bos nama. Kasakarita kwa Kabila kwa Kabila kwa Kabila kwa Baik, yes. nah, kita coba. kita lihat dulu di bagian settings untuk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 Om swastiastu Om Our well, is it not defined. Stop. Oh, Okay, Halo. Yeah, uh, so, <laughs> uh, ya. Yeah kalau ini segment. Saya apa oh, ini ada ya? itu kita uh, oh, <whistles> oh, yeah, so, oh, yeah. uh, validasi di sini. ini apun baca lagi. Kita apa suatu objek? Kangkak itu siapa? Kamu shopping datanya, sih, katanya, I want to be a knight in shining armor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh cek ini kita cek respons air colpas, ini kalau kita kita transformatensi respons akut, justru terakhir yep. right. kita so, uh -huh? Ah. Yes. Oh, ah. sekarang kita mau tampilin di blog seperti ini. Nah, kita, kita di Aku yang lalu, aku yang lalu, aku yang lalu, aku yang lalu, Selanjutnya kita dikitkan Dari duksetnya Selanjutnya dari อะอะอะอะ Aku <tuk> takkan pergi, tercinta. Aku <tuk> tak <tangan> bisa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 bagi tambal bagian story ini atau pas production sini Uh right. <coughs> <coughs> saya, Are you higher or higher, to be nah udah dia pergi Asli kan? Nah, ya, sih, saya deskripsinya, deskripsi, Description ada, di Wah, emang ini ini deskripsi deskripsi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 kan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 Well, I'll show you a little bit about what happened to you. So, I'm going to see the discussion. So, let's see. I'm going to see the discussion. I'm going to so, see so. the <coughs> discussion. Oke Kita bagian kean เจอ lagi Jenisnya ini eh, kita telah membuat tisminya menggunakan komponen card dari Bootstrap. Ini yang ada di sini yang tadi kataku selanjutnya kita akan bikin link untuk menu untuk mengarahkan ke detail yang Jadi kita itu di sini link kita kasih di sini karteks kita kasih link di sini ini kan pakai router um, maksud router kita betul kayak ada yang Hmm. Hmm. ini kita pakai untuk definisikan maksimal seratus oh, Terus saja, yang yang pertama nanti saya kasih nah yang kita kirim ke parameter paramnya pos slide kasih x l nah kayak ini tapi ini belum dibuat ya kita harus buat page dulu buat page baru di director page ini folder ini dulu ya, lagi satu file ini uh, dinas itu ada spesial spesial page jadi kita pakai okay, It's really hard, but it can build. Terus kita dikondisikan uh, router namnya di sini klik kita klik bagian button drivernya, nah ini masuk ke login. Kita kirim tadi ke Oh ini salah Kalau yang field paramsnya ini harusnya objek Objek ini Slug Baru pos Fields slot. Nah, gitu. nah, slotnya udah terkirim ke ini ya, ke RR. Jadi kita tangkap di page selanjut ini, kita masukin ke ini data kita yes. oh, perinci nah eh, sudah bisa digunakan ya Ayo kita di sini bikin satu metode kontak, keso, pos, dari yang story. Story. Estados técnicos... Ó, Aqui pessoal. Ini, ini kita filter nah, ini nah, kita, ini kita lain filter, dasarkan lagi ya, eh ya, field slugnya sama dengan slug like okay, slug kita okay. lihat okay. okay, so okay, sekarang kita coba. Kita pas Oh ini sih, keren. Nah, muncul datanya. Ini sekarang kita pakai ini. Oke, okay, ini jembotron. Sini saya mau pakai jam tiga Aquesta és <laughs> I <laughs> <laughs> kita okay. sukses yeah. yeah. yeah. oh. <laughs> Terus, kita pakai gelas ya. Oke, kita pakai mic juga, gitu gimana Hai. <laughs> <laughs> Oh. kayaknya konyol harusnya oke terus di buttonnya diganti pakai ini aja, oke, okay. button ini kan ada autor ya semuanya kita oh. lihat oh.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 Nah, fields. fields. file oh, yang ya, nah, ini ya. kita harus tambahin HTTPS. HTTPS, fields, uh, audio name. Pick fields to the farm is name. What's Thank <laughs> <laughs> you. Fields, name is here so friends friends friends friends friends friends friends friends friends friends Third yes now thanks yes for the feels, feels... feels... feels... feels... Consider it a great package, Again to optimize to Hello. Hello. Welcome to selamat Now feels like six, five, and a uh, half, and a yang di kontennya di bawahnya kita bikin container ke VHTML, nah ini kita pakai markdown-it ya, oke package dari markdown-it uh, download md, render, post, fields, body Kita, nah, kita, kita bisa nah kita kasih sedikit styles css ya Siapa ya, My ini saya. Oke, kita lihat bagian selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Bikin Uh, mengunlock menggunakan XJS dan tempo dan semua proses fetching datanya, ke metode dari selanjutnya kita bisa menambahkan ini ya head head kita kita kita kita kita kita kita kita kita bisa lihat source-nya source-nya juga pertama jadi biar lebih kontennya lebih seo friendly ya, seo friendly menggunakan SSR, server side render, nuxt.js, terus aplikasi yang oke sekian kembali ya,